Oke oh iya bang, pesanan ini Bogor jadi bang AC elektrik tanpa perawatan bang Tuh, nah, ini pemasangannya Ini proses Nah ini kalau ini dua selang buat ke blower Ini kalau buat di ini banget ya, Kenapa pakai AC elektrik tanpa perawatan karena mesin carry ini kan carry 1000 ya mesinnya kan di tengah jadi radiator suhunya pembuangannya tiga 3,5 dengan mesin sampai 80 derajat suhunya beradu jadi kok, e, dinginnya jadi berkurang nah cari solusi terbaiknya yang tanpa radiator tanpa perawatan lebih awet lagi jadi dia tidak suhu pembuangannya juga terlalu kecil cuma 25dG kalau tahun 35 nah, ini lebih awet jadi tidak makan tempat lagi jadi kalau posisi ini di depan masangnya ini bemper bemper depan nah arah anginnya ke arah mesin aja bang itu kan buang tapi kalau mau posisi ditidurin ya begini Nah ini posisi ke bemper, eh, bemper, eh bodi, nah arah anginnya ke bawah, ke tanah. Nah, gitu ya. Oke, kita tes dulu cara pemasangannya. Nah ini kabel hitam ke blower. Nah ini kabel hitam. Dan ada AC elektrik 4 kabel ini ada 4 warna merah, hitam, hijau, kuning ini dari, dari blower nih, AC elektrik ke blower ini sudah saya pasangin ini ada Abang ya abang tinggal masukin, masukin, masukin, masukin, masukin kuning ke kuning, hijau ke hijau hitam ke hitam, merah ke merah 4 kabel ini tinggal kenceng-kengin kita kasih soket, nah kabel DC-nya juga Ini, ini kabel DC-nya saya kasih soket juga biar lebih praktis Ini saya double, karena kabelnya ukuran 2,5 mili double jadi 5 mili biar lebih awet, tahan panas Yang merah hijau ini plus, kuning hitam, ground Nah abang kalau pakai kabel audio Kabel oh, laki yang minimal 5 mili lah biar tidak panas ke soketnya ke kabelnya biar lebih hasil dinginnya lebih maksimal yang saya tes ya ini on on pompa kalau on ke yang garis ini nih garis strip on ini ac1 ac1 daya 250 watt AC 2 daya 500 watt. Nah ini AC baru saya buat nih buat pesanan Bogor. baru jadi lu pesanan yang lain belum beres bos. Makanya ini, ini bos saya posting belum sempat yang 500 watt lumayan banyak juga minatnya yang tanpa perawatan. Karena abang saya kasih juga tanpa perawatan. Katanya lebih bagus, katanya eh, lebih simpel, tidak pakai perawatan. cara pengisiannya. Nah, saya kasih botol ini botol alam air biasa campur bahan alam biar dinginnya maksimal hasilnya. misalnya abang ah nggak mau mau mau pakai aqua galon ya silakan kalau mau dingin bisa jadi dengan dua selang ini salah satu masukin, post nah, postul ya masukin salah satu, misalnya masukin satu yang dua selang nih nantinya keluarnya, nah, misalnya kalau mungkin salah satu ah pengen akuanya jadi dingin, aku galonnya mau pakai aqua. Nah, sambungin ke botol aqua sini satu yang dari radiator satu yang nah, dari AC itu satu yang satu jadi ntar airnya bila akuas itu jadi sini bapak -bap bisa minum air akuas dingin ngerti aku yang botol aqua kecil itu buat minum buat di mobil kan lumayan Bang ya Bang air yang disedot disini kondimensionnya akhir air bersih lagi ke ini udaranya lebih bersih lebih mantap tapi ini juga air alam juga bersih bahannya juga tidak ini sudah mengandung bahan kimia oke okay. gak mau mencoba pakai air buat minum juga bisa tapi harus dikuras bang kurasnya ya gitu aja nanti cara pengisiannya jadi nanti airnya dikuras melalui botol masukin ke sini. Nah sini masukin, ini masukin, nah, ini lagi masukin. Nah buat pengurasannya begitu aja bang. <tuh>, bang ulang -ulang, kayak ngisi saya pakai botol aqua kecil. Buat menguras ini kan sudah saya pakai pakai air alam. Jadi kalau abang mau pakai air minum ini harus dikuras dulu hampir hingga linknya lain onkan pompa nah, ini kan tuh. nanti kan dia berulang-ulang ini isi oh, ini turun ini harus seagak ini kan kurang tinggi nih Nah pengisiannya gini doang bang. mau kalau ini buat mancing aja sih sebenarnya. Ini. ini buat mancing aja sih ini karena tadi air setengah kan udah ke masuk ke bagian ini buat misi doang sih ini buat mancing mancing aja ini sambil di pulih ke depan lihat ini udah sedot udah dimikulasi Nah, udah dingin dari ke bawah. Oh, ini, selang, ini posisinya kurang dingin. Nah, nanti kasih saya kasih selang tambahan. Biar gampang buat pengisiannya. Nah, nanti saya kasih selang tambahannya buat pengisian. Leport beli ya. Oh, wow, Mm. Hmm, sudah saya kasih Paling megang Ini karena ini kita pancing lagi Masyaallah, aja buat pancing buang nih mah nah penuh teman ini kan saya kasih botol itu ini buat pancingan dulu udah masuk saya nah, pancing dari botol ini masukin ke sini eh, misalnya penuh masukin dulu ini penuh terus langsung masuk masukin ke sini nah ini tunggingin dia ya, tungging ke depan dia ya, sudah Mengirim, ada mega nih, nah, udah turun, turun, turun udah sedot, nah, udah, kita balikin aja lagi, Dan ini nanti ini yang sedot, nah, nanti ini yang sedot, buat mancing, nanti ini sedot. lah satu ini Nah, kira-kira, oh, air kurang, tadi, eh, <tuk> sudah nah. karena tadi udah bekas mancing jadi, setengah kurang. Okay. No. Normal. Oke. Okay. Normal, sudah tidak, tidak ini kita nyalakan AC satu, hai, hai, nah, kita hai, hai, hai, AC hai, on hai, nah, kita tes ini kita tes dinginnya nah kita tes dinginnya pakai termostat itu dinginnya ya enggak aja bakal tes dingin turunnya berapa Hai nah, bisa pakai dulutengahang Hai karena powernya saya pakai masih 30 ampere Hai kalau diumpulkan60 ampere Hai2 aja dua senawat Hai24 Hai saya nyalain 30 a 500 gitu, tapi okay, powernya takut mati. Mas, mau naikin lebih cepat memang? Dingin yang 500 watt lebih cepat? Cek si airnya aja. Tuh ini apa berapa? -berapa stabil saya tes tadi itu di 15 derajat kalau 500 watt itu saya pakai 30 ampere kalau pakai aki mobil mungkin bisa sampai 10 derajat dinginnya awal udah kalau di pakai aqua galon nggak dingin bang ya, dingin 22, udah dingin banget sih aku 20 udah dingin nggak perlu sampai di bawah 20 Hmm. lebih simpel bang, awet lagi, jadi nggak perlu ini bisa buat aqua kalau minum, contohnya. Tapi kalau udah normal mas, selang ini dimatin dulu, terus disambungin aja langsung, stabil. Nah. Ini kipas 1, 2, 3. Ini tutup bukanya buat belawan. Kanan kiri bisa digeser. Dan atas bawah, kiri kanan. atas bawah biasa, sama. Nah, ini pembuangan tambahan, sudut putar. Saya udah sama. udah mantap tuh lebih rapi bang tidak ada box lagi ini cuma gini doang cuma kardus nanti buat packing lebih simpel apa perawatan wah minatnya banyak baik bang suara blowernya halus satu 2 hai oke AC 2 mati okay. okay. so, tuh power power ini AC off ini on on on apa masih bisa. Tembus sampai dua meter nih buat mobil. ini karena dibuang jadi ini lagi wah praktis pemasangannya mudah cuma masang DC doang ada soketnya 500 nih bang Aduh sama perawatan lagi mantap jadi enggak ada risiko kalau kena panas apa itu bagian itu enggak ada pengaruh yang udah terbungkus rapet Dan ya hanya buang sama perawatan buang panas cuma 25 derajat tapi krim sedoki ini ada jalan no, kalau mau pakai air biasa, air aqua buat buat pakai buat minum. Nah, ini selang-selang ini nih. Pakai botol gini lagi, dikuras airnya pakai bak apa. Ya, dibolak-balik kayak gini nah kurang buang. jarang kurasnya begini aja pakai botol atau pakai bak. Kita kalau udah beres tinggal matikan pompa air ac nya nah, ini sambungan ke selang ini selang ini sambungkan ke sini selang ini, selang ini udah beres jadi gak usah ke botol lagi ini saya pakai botol karena buat mici awal terus saya ngetes dinginnya jadi saya sih sudah sampai 15 derajat dinginnya cukup lah jadi 500 watt ini saya pakai adaptor 30 mungkin kalau pakai aki mobil lebih cepat di karena ampera lebih besar makin cepat di Nah nanti tinggal saya buat lagi yang 750 watt atau 1000 watt masih sanggup aki mobil 60 ampere karena aki mobil pengisian masih sanggup sampai 1500 watt kayak audio aja 1000 sampai 1500 watt masih bisa nah ini saya masih 500 watt belum, termasuk masih irit daya belum boros 500 watt ini kalau elektriknya saya naikin lagi ke 7 1000 untuk kelas Carry, pick up ya yang aki 60 ampere masih ngangkat. Saya udah coba tadi yang setengah ke 60 ampere masih ngangkat. Si bagus. Waduh, oh, Kalau 500 50. bisa sampai. Dulu ya bang ya, nah, saya udah beres nih pemasangan pengisian, udah oke, okay. ini turun-turun terus nih, bisa di bawah, ya yes, saya udah beres. yang sudah beres ini sudah beres kita coba misalnya sudah beres fungsian sudah beres kita open langsung mati semua AC juga ikut mati kalau pompa air mati semua pada mati nah, sudah mati kita sambungkan yang ini yang tadi buat sambungan ini saya kasih tinggal disambungkan ke, oke ya, disambungkan ke, yang ini nih, ada ini kan, nah, dari tadi masuk ke sini yang ini saya sambungkan sini ini udah angkat udah gades jadi sebuah selang aja tuh dua selang sana-sana udah nanya ini masuk kita nyalakan lagi AC nah, on popa langsung nyalain dua-duanya kalau matiin ini off off coba on, eh, on-on-on dan ya, memati semua total ini aja mati semua oke okay. udah, udah udah bang masalahnya simpel siap dikirim besok Hai aja pemasangan yes, dari selestrik warnanya ikutin warna aja nih 4 kabel Hai nah bagian DC Hai nah, ini warna merah hijau plus ini parking packing tidak ada kebab kabel lagi sudah ribet udah satu ke sana saya bikin box sudah ribet lagi simple ini pembuangan AC1 pembuangan AC2 nah nanti ini ada saya kasih di L-nya buat pembuangan pembuangan air AC-nya satu ke sana, satu kesini nanti ini dipotong. Nah, Bang sambungin yang satu ke sini masuk. Nanti selang ini kesini satu masuk. Nah, ini pembuangan. Ini udah berikut selang pembuangan terus bracket bracket buat digantung di carry Bang ya. Yang panjang saya buka dulu. Mister segel Nah, bracket. Nah, ini pendek 2. Nah, ini pasang ke sini. buat metal. kan di dashboard bawah carry ini bang. dan satu. ini kan gantung. abang nah bisa gantung begini. bisa moga ke depan bebas. ini bisa. bisa penek bawah tinggi. Oke, segini deh. ada setelan bawah -bawahnya. Nah, ini sebelahnya juga sama. Nah, nanti yang panjang ini. Bagian ini, Bang, tuh ada ini buat bagian belakang. bisa di setel, ini abang masang sini dekat, satu, ini kanan kiri, di sini, nah di sini, nah, ini juga bisa di setel bang, ini mau ke depan ke sini bisa, ke sini bisa. instruksi. Tinggal kirim besok bang. Aderan Bogor nih, mereswat nih. Aduh, hampura ada plat-plat, banyak paderan di luar. Nah ini kalau udah berembun gini nih bang tuh, di selang nih udah dingin nih bang. Tuh, selang itu berembun es kayak kayak ini, capreon modelnya. Oh berembun, berembun es. Ini daya 500 watt lebih cepat kuat, embun esnya besar-besar. 500 watt mantul tanpa perawatan. Buat keri 1000 seribu nah, mungkin buat mobil-mobil nub lain kayaknya bagusnya banget perawatan ya. radiator. ini nah, radiator panas, bukan mesin panas aja. Kalau naruh ini enggak teratur ngambil radiator, kita dinginnya berkurang. Nah kalau tanpa radiator tanpa perawatan ini bebas menaruh dekat mesin juga tidak harus gak dapet apa udah setting tips makasih bang ya udah nanyain buka awet saya yakin awet nih soalnya settingan buat carry nih Pertama perawatan dia tinggal fokus ini jauh buat misi minuman bisa buat dinginin minuman tuh bun. lain harudang, sijuk tis untuk peminat-peminat asa elektrik Kreatif Indonesia Makin membeli Kreatif Saya makin dikembangkan Hasilnya Terima kasih